Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini pak guru akan memberikan cara bagaimana mengerjakan tugas di e-learning madrasah pertama-tama kalian masukkan username dan kemudian kalian masukkan password, ingat password ini harus sesuai dengan yang sudah diberikan karena kalau misalnya salah kalian tidak bisa masuk ke dalam e-learning madrasah sudah, kemudian kalian tekan Login e-learning. Apabila berhasil akan seperti ini dan kemudian kalian klik kelas online. Di sini ada kelas mat sama. Kalian klik kelas mat sama dan kemudian setelah kalian masuk di kelas mat sama, kalian klik ujian CBT dan di sini ada ujian yang harus kalian kerjakan ujian wiata mandala dan cara belajar efektif semester genap. Kalian geser saja ke arah kanan kemudian klik kerjakan. Kemudian kalian scroll ke bawah dan kemudian di sini ada tombol mulai ujian. Tekan saja tombol mulai ujian ini. Kemudian klik lanjut mulai ujian. Dan setelah itu silahkan kalian kerjakan untuk soal yang diberikan. Soal nomor 1 dari 30 soal. Orang yang memiliki gaya belajar visual mempunyai titik-titik. Kalian bisa kerjakan di sini pilih A, B, C, D atau E. Kemudian selanjutnya Jawab saja. Dan setelah selesai mengerjakan 30 soal, kalian klik tombol selesai. Kemudian pilih saja ya akhiri ujian ini dan kemudian klik OK. Sampai di sini kalian sudah mengerjakan soalnya dan hasilnya akan ada di bawah seperti ini. Jumlah benar 5, jumlah salah 25 dan nilainya adalah satu. Itu aja untuk tata cara pengerjaan soal.